Kita bergerak mencari nafkah dan rizki. Ada dua amalan yang perlu kita laksanakan. Memohon bertunjuk di samping ikhtiar kita. Doa keluar rumah. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La haula, walla quwata illa billah. Ketika kita mengucapkan Bismillah ketika keluar, kata malaika, kufita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Jadi apapun persoalan dalam perjalanan kita akan dijauhkan oleh Allah dari hal-hal buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Akan kita dapat bertunjuk, dapat kejukupan dan perlindungan kecukupan mencari rizki, kemudian perlindungan dari kecelakaan, dari hal-hal yang buruk, yang kita tidak diharapkan, bahkan Allah memberikan betunjuk, selalu membawa yang terbaik, di mana arahannya akan Allah tunjukkan mana yang terbaik, oleh kerana itu jamaah sekalian langkah pertama, ketika kita keluar rumah, jangan lupa doa keluar rumah, yang kedua, Bagaimana kita bangun pagi-pagi Pergi ke pasar ingin belanja sayuran Supaya bisa masak pagi-pagi Tapi lupa salat subuh Bagaimana mau berkah riski Bagaimana Allah murahkan riski Kita aja lupa kuncinya Kunci riski adalah salat Apalagi salat subuh Salat subuh membawa keberkahannya luar biasa Oleh kerana itu jamaah sekalian Semakin jauh kita dari salat Akan sempit Rizki Bahkan bisa menjauhkan dari Rizki Oleh kerana itu berhati-hati Jangan lupa Menjaga salat tepat waktu Dan juga Istighfar A'udhu billahi minasyaitanir rajim Faqultu istaghfiru rabbakum Innahu kana ghaffara Yurseenis ada ahli istighfar kalau saya sebutkan ahli istighfar Berarti Bapak Ibu diusahakan sepanjang hari kita beristighfar. Dan istighfar yang terbaik adalah di waktu sahur. Tolong isi dengan istighfar. Kerana Allah puji hamba-hamba yang beristighfar di waktu sahur. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur selalu ber, berbanya, istighfar. Allah gambarkan di dalam surat Nuh, Istighfar menjaminkan rizki. Menjaminkan turunnya hujan membawa rizki. Kemudian istighfar bukan hanya memberikan rizki harta, tapi rizki keturunan. Anak salih-saliha, anak menhafal Al-Quran. Anak yang berbakti baik. Oleh kerana itu, jamaah sekalian jangan lupa berbanya, istighfar, istighfar itu termasuk amalan sederhana, tapi manfaatnya dahsyat yang luar biasa. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih.